Hai hai hai Beberapa waktu yang lalu saat banyak negara sedang di lockdown karena virus corona atau covid-19 Banyak binatang buas yang berkeliaran di jalan-jalan hingga permukiman warga Dan baru-baru ini terjadi hal yang sama Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seekor harimau berkeliaran dengan bebas di permukiman Bahkan masuk ke rumah salah seorang warga Tentu saja video ini menimbulkan kehebohan Petugas Dinas Kehutanan India atau IFS, Susanta Nanda, membagikan video tersebut di Twitter. Dalam video berdurasi singkat tersebut, Nanda turut menceritakan kejadian tersebut terjadi di India. Selama ini kita telah melihat banyak singa di perumahan manusia di Gujarat. Namun sekarang, lebih banyak hidup berdampingan dengan harimau. Di suatu tempat di India Tengah, tulis Ed Susan Tananda 3 di Twitter.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 Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Video ini mendadak viral setelah dibagikan Sejak diunggah video tersebut sudah ditonton hingga lebih dari 6000 kali Dan ada juga yang berbagi komentar yang menghiasi cuitan ini ada yang ketakutan, ada yang menceritakan asal-muasal dari harimau ini, tapi ada juga yang berdoa supaya harimau ini lolos dari amukan warga. Ini sebenarnya adalah harimau yang berkonflik dengan manusia yang tinggal di gubuk-gubuk peternakan mereka. Kabarnya seorang lelaki terluka saat kucing besar itu menyerang. Warga lain tampaknya hidup di bawah ketakutan sejak kejadian itu. Petugas hutan dan beberapa LSM sedang mencoba menyelesaikan masalah ini ujar warga net yang nampaknya tahu persis tentang permasalahan ini. Di sisi lain, tragedi tragis menimpa seorang warga yang tewas diterkam harimau Sumatera di Teluk Lanus, Siak Riau. Korban serangan binatang buas tersebut ternyata pelaku penebangan hutan liar atau ilegal logging. Kepala BBKSDR Riau mengatakan, korban diterkam di kawasan hutan yang dapat dikonversi atau HPK. Dari hasil pemeriksaan BKSDA di lapangan, diketahui korban masuk ke kawasan hutan untuk melakukan penebangan liar. Lokasi korban diterkam sendiri diketahui jauh dari permukiman warga. Untuk ke lokasi, tim harus menempuh perjalanan darat dan perairan pakai speedboat. Akibat diterkam, korban mengalami luka parah di leher. Terlihat luka bekas gigitan dan cakaran harimau di tubuh bagian belakang. Setelah tewas diterkam, Korban ditinggal begitu saja oleh sang raja hutan. Korban pun ditemukan dan akhirnya dievakuasi dari lokasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kondisi korban luka bekas diterkam pada bagian leher tak dimakan sama sekali. Ini hanya dibunuh saja. Intinya dia melakukan aktivitas penebangan liar dalam kawasan hutan, kata kepala BBKSD Arial. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian?